Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum di wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Lam Sadi Di sini di Alhamdulillah Jaya teman-teman Semoga kita semua tetap dalam lindungan rahmat dan lindungan Allah taala. Di depan kami ini sudah ada 3 power supply Ya ini power supply 1, 2, 3 Ini adalah power supply yang biasa digunakan di CPU Atau di komputer Seperti itu Namun Ini sebetulnya kegunaannya tidak hanya di CPU di apapun itu yang apa selama tegangan kerjanya ini e, mencukupi arusnya mencukupi atau dayanya mencukupi itu bisa dipakai contohnya di amplifier kemudian di e, running text ataupun di e, power supply untuk perbaikan atau service ini juga bisa dipakai teman-teman oke ini ada tiga ini semuanya e, prinsipnya sama ya mulai dari power up Simbada ini dan Advance seperti itu Cuma uh, kali ini kami akan Membahas yang uh, Bukan membahas sih Menguji coba yang ini karena sebetulnya Ketiga-tiganya sama teman-teman Seperti itu ini akan kami Taruh bawah dulu uh, Kami akan ngecek ke Tegangan kerjanya Apakah sudah sesuai Dengan labelnya atau tidak Kemudian arusnya bagaimana Kami cek juga Ya, nah ini Semoga kelihatan semua teman-teman. oke, okay. <tuh> ini adalah power supply yang multifungsi, teman-teman. Karena apa? Karena uh, arusnya 5A dan keluarannya atau outnya banyak, teman-teman. Ini ya, walaupun ini sistemnya di dalam, di, di paralel seperti itu. Ini outnya banyak dan pilihan. Uh, outputnya atau tegangan keluarannya itu bervariasi. Jadi cukup banyak ya seperti itu. Ya, uh, lebih tepatnya tabelnya seperti ini, teman-teman. Jelas ya, teman Oke. Okay. Ini daya apa? Daya totalnya kalau di sini 450 watt Tapi kalau mengalihkan ini dengan ini lebih seperti itu. Oke, okay. ini Inputnya PLN ini, yang ini 230 ratus volt AC, eh, ya AC ya. Kemudian arusnya 5 ampere, frekuensinya 50 puluh Kemudian ini outputnya yang orange, jadi yang ini, yang orange. Itu plus tiga tiga volt dua puluh oh ini ya. Arusnya tinggi ya, 22 puluh dua ampere temennya. Kalau melihat uh, kabelnya sih memang arusnya tinggi sih seperti itu. Yang red atau merah yang ini adalah 5 volt. Kemudian yellow atau kuning yang ini plus 12 volt. Yang white, di sini tidak ada yang white ya. Saya cari-cari dari tadi tidak ada min 5 volt blue atau biru nah ini birunya ini ada satu ada satu dan ada di soket nilon ini yang hanya ada di uh, di sini yang untuk motherboard ya ini untuk motherboard kalau di komputer ya ini kalau nggak salah namanya soket nilon ini berapa pinnya ya Lupa saja satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh pin Oke okay. Ini yang biru min 12 volt Oke okay. Berarti ini bisa jadi dijadikan CT Cuma arusnya berbeda ya Seperti itu Nah ini purple apa purple itu Purple ini kalau nggak salah Ungu ya Ungu ini kalau nggak salah Oke okay. Di sini yang tidak tertulis itu Menurut saya ini pink ya Grey kan ini grey ya Grey itu yang ini Oke okay. Oke okay. Kita cek teman-teman ya Biar tidak lama-lama Kita tancapkan yang ini Yang AC ini Oke okay untuk menghidupkan power supply ini ada dua cara teman-teman, cara manual atau cara langsung atau cara tidak langsung yaitu melalui CPU. Kalau cara langsungnya <coughs> uh, kita harus menjumper antara dua ini ya. Boleh yang yang hitam oh ya lupa, yang hitam ini ground teman-teman ya, ground. Ini ground ya namanya. Nih. Kita akan menjumper yang hijau dengan yang ini hijau ya, dengan yang hitam, maka ini akan menyala. Bismillahirrahmanirrahim, menyala teman-teman ya, ini kipasnya berputar, ya kelihatan ya, ini kipasnya berputar teman-teman, oke, <tuh> ini menyala. Pertama-tama akan kami tes dulu tegangan sebelum ada beban ya. Tegangan sebelum ada beban dan nanti arusnya juga akan kami cek ketika ada beban. Karena arus itu biasanya bisa terdetek karena ada beban. Yang merah dulu. Karena saya megang yang merah, teman-teman. <tuh> yang merah berarti merah dengan hitam ya. Oke. Itu terbaca di sini itu 5 volt. Teman-teman bisa lihat di sana. Ini harus betul-betul lancap, -betul teman-teman. Sosial tadi, ya, lihat ya, 5 volt ya, kita kelihatan ya. 5V ya, 5 volt ya, 5,2 ya, berarti yang merah benar segitu. Sekarang yang kuning, yang kuning itu 12 tes. Yang guning ya. Ya. 12,2. Oke. Okay. Baik teman-teman ya. Sekarang kita akan tes yang warna lain. Orange. Orange. Orange. Orange itu ada di. Nah di sini Saya ambil yang sama aja ya. Yang ini dengan ini sama. Yang penting orange. Orange. Orange. Ambil di sini aja. Biar ada ruwet word, -word. Yang orange itu di sini 3,3. Teman-teman bisa ngelihat ya di ini. Oke. Kelihatan ya? Ya, kelihatan ya. Oke, orange. Berarti hitam dengan orange. 3,4. Ya, 3,4 23. Tiga 4 lah gitu ya, berarti ini masih oke okay ya seperti itu. White, ada <tuh> kemudian blue, blue, blue, blue. Oke, okay. blue ini yang ini ya. Karena yang hitamnya ini sudah dipakai yang lain, saya hitamnya pakai yang lain apa? Yang terdekat, ya hitamnya terdekat itu pakai yang lain, saya pakai yang ini aja. Ini blue teman-teman ya. Blue itu di sini tertulis min, min. Nah. Min 12. Sulit juga ya. Megangnya ini. Blue. Blue yang nomor ini. Ya. Blue. Min 11,43. Min. Nah ini. Kalau diambil begini min. Tapi kalau dibalik. Nanti jadi plus juga teman-teman. Polaritasnya -teman. dibalik di sini Jadi plus juga itu plus ya karena saya kurang nempel jadi nggak ada detek sempurna ya seperti itu ya karena kurang nempel jadinya plus delapan aslinya tadi uh, min dua belas oke untuk yang lain teman, teman bisa cek ini masih normal berarti ya nah pertanyaannya sekarang bisa ndak tadi kan hitam dengan warna lainnya bisa ndak Uh, kita tes, misalnya ini Mana ya merah dengan kuning kita tes keluar tegangan panda merah dengan kuning. Yang teman-teman kalau ingin lebih paham mengenai tegangan seperti ini di bab trafo di Alkollam Jaya itu ada teman. -teman. Oke? Okay. Merah dengan kuning Coba merah dengan kuning Jadi berapa Merah dengan kuning Merah Dengan kuning Merah dengan kuning, merah dengan kuning itu 5 dan 12 Kita tes Ya Min 6 kita tes lagi dibalik ya ya tetap ya enam ya kurang lebih oke coba kita tes yang orange mana orange Oh ini orange dengan red atau merah. Kita tes Oke. Min Oke bisa ya seperti itu. <tuh> Sekarang uh, terakhir ya teman-teman, kami akan ngetes menggunakan beban ini. Tegangan kerja dan arusnya berapa? Kami akan ngambil yang 12, berarti akan ngambil yang yellow. Oke teman-teman, e, kami sudah membuatkan gambaran seperti ini. Oke, sebelumnya akan kami tes dulu. Apakah gambarannya ini berhasil atau tidak? Oke, tes dulu. Ini 12 ya. Ini hitam ke warna biru Kemudian kuning ke warna putih dan biru Kita cek apakah Sip, 12 volt. Sip 12,21 Kelihatan teman-teman ya walaupun agak membayang 12,20 atau 21 Yang ini kami akan ngetes atau mengukur tegangannya Yang ini untuk mengukur arusnya teman-teman Oke siap-siap Oke teman-teman ini sudah sebagian saya rangkai sudah kami rakan. Yang ini tegangannya 12 cuma belum ada beban. Yang di sana masih nol, ini untuk arusnya ya. Kita akan lihat arus kejutnya arus awalnya berapa. Saya misalkan begini. Ya, arus kejutnya atau arus awalnya itu 2 ya, 2 sampai 3 ampere Wah, bahkan 13 ya. Karena ini ya teman-teman, karena pengaruh motornya ini sudah sudah bunyinya sudah eh, kerasa ya, kerasa beda agak agak rusak gimana gitu. Oke, okay, saya akan tancapkan ini. Hai kerjanya stabil. Ya, tegangan kerjanya stabil 12, tidak turun dari 12, dan arusnya ini ya, ini ini apa, lonjakan arusnya teman-teman ya, belum belum arus rata-rata ya, ini lonjakan arus kemungkinan karena memang motornya ini enggak terlalu bagus seperti itu, dan itu sampai 17 tadi ya. Nah, itu, kalau dimiringkan begini, malah tambah... Nah, gini kan malah tambah kagaru karuan itu. Oke. Okay. Tegangannya stabil 12. Dan lonjakan arusnya sampai tertingginya itu tadi saya lihat 18. Kalau ini di, dihalangi begini biasanya Kalau ada beban lagi tuh, biasanya lebih lebih tinggi. Saya akan kasih beban ini. Ya, lonjak lebih tinggi ya sampai 18 ya. Oke. Arus terendahnya tadi kelihatan empat, ya. Turun lagi, oke teman-teman. Ya, uh, ini untuk tegangannya. Saya ngambil dari sini, ya. Yang itu, ya sama aja sebetulnya kan. Oke. Okay. Saya akan nyoba uh, pada ini teman-teman pada beban yang lebih jauh lebih stabil. saja di ya. Ini adalah kipas yang lebih stabil, kondisinya lebih bagus daripada yang tadi. Ini 12 volt 0,14 A. Kita cek ya. Oke, okay. tegangannya di, di 12 ya <tuh> Tegangannya di 12 Kemudian arusnya 0,2 Oke, okay. jauh lebih stabil Artinya dia tidak ada lonjakan-lonjakan arus Yang bisa menyebabkan uh, power supply cepat rusak seperti itu Jadi power supply cepat rusak itu Karena memang ada lonjakan-lonjakan arus Artinya kondisi bebannya sudah nggak stabil seperti itu Uh, ini kan kondisinya sudah tidak stabil ini jadi <tuh> lonjakan arusnya naik turunnya tinggi sekali sehingga power supply itu bisa cepat panas teman-teman sekalipun power supply ini sudah ada kipasnya jadi kalau beban itu tidak stabil kondisinya tidak uh, fit lah gitu jadi power supply atau tenaganya bisa ngoyo juga dan akhirnya overheat seperti itu oke okay. Ini enak ini, ini ini motor ya, cuma indikator motornya saya tidak ada. Oh ini ada ini. Soalnya dari tadi ya dikasih indikator ya. Ah gimana sih? Ah ini ini motor teman, -teman ya, ini buktinya gerak-gerak. Oke ini kecepatannya berapa ya? Saya penasaran ini kok ini bukan ini? Ini untuk suhu, teman-teman, maaf. <laughs> ya, ini, ini ini untuk kecepatan, teman-teman. Tes. 39 RPM. Ya, 39, teman-teman. Sudah -teman. oh, kelihatan, teman-teman, ya. 39 ya. Cek lagi. Ini nggak kedetek ya. Nol mana? Kurang jauh. Ya, empat satu ya. Oke okay, teman-teman ya, uh, demikianlah ulasan singkat kami tentang power supply ini. Semoga yang sedikit dari kami ini manfaatnya dunia akhirat buat teman-teman semua dan apabila ada kesalahan secara pribadi dan terhadap lembaga juga kami mohon maaf yang sebesar besarnya terima kasih kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh